Terbaru terupdate dan terhangat seputar Lesti kejora dan Risti Gilar Baiklah para sahabat, selalu dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian Saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru Sebelumnya para sahabat ya, kita mendapatkan kebahagiaan yang diberikan oleh Ayah kejora lewat akun Instagram pribadi miliknya dia mengunggah sebuah postingan foto bareng dari Lesti dan kakak Bilar Dan kita salfok banget sama foto gaya kakak ya Yang begitu luwes Masya Allah luar biasa Dan perhatikan baik-baik sahabat ya men. Tentunya kegesrekan, kekiutan selalu diberikan oleh leslar untuk kita semua dan perhatikan juga di postingan ini, tentu ada komentar dari Kakak Rizky Bilar. Di situ mengatakan, "Baru tahu bahwa punya anak perempuan dua, wow! <laughs> Yang like-nya sudah tiga ribuan lebih nih, sahabat ya. Fantastis banget ya, Kakak Bilar ini." Tentunya Ayah Kejora mempunyai dua anak perempuan dua. Lestiani dan Lestianu Katanya itu Masya Allah Cute banget ya Dede Lestian dan Kakak bila, Terutama Kakak Bila Yang selalu membuat kita Semakin ketawa bahagia Melihat kegesrekan Tingkah laku yang selalu membuat ketawa Dan mudah-mudahan Selalu diberikan kebahagiaan Untuk keluarga Leslar Selanjutnya kita lihat juga Para sahabat unggahan kabar bahagia juga Yang kita dapatkan Alhamdulillah Tentunya di channel Rans Entertainment Ini sudah masuk 7 trending kolaborasi bersama Leslar ya Wow fantastik banget nih ya Kekompakan kesulitan dari fans Rans dan Leslar Luar biasa Tentu di sini sudah Masuk ke trending 7 Bilar mampir ke Andara Langsung beli rumah Raffi Ahmad Masya Allah, Allah Ini keren banget ya Diunggah kembali oleh akun Leslar Go Public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 Masya Allah Mudah-mudahan tetap kompak dan tetap solid selalu mendukung Dan mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita Dan selanjutnya juga kita lihat persahabat yang spesial banget ya Ketika kakak Bilar diwawancara ya Masya Allah banget nih kita tentu mendapatkan kebahagiaan dari kakak Bilar nih Persahabat yang menyampaikan bahwa mereka sangat romantis banget ya suami istri Apalagi dari LSI Kejora Ini setiap pagi masakin kakak Bilar telur ceplok ya Dikasih sambal tapi rasanya mantap kata kakak Bilar Wow <laughs> romantis banget persahabat dulu. ini tentunya diunggah di akun SG Entertainment persahabat yang luar biasa nih Kakak Bilar memang selalu membuktikan bahwa selalu sayang dan selalu menghormati istri tercintanya Diunggah kembali oleh akun Lesti Bilar Gallery underscore, kalimat caption pun dituliskan, "Walau cuma sarapan telur ceplok, pakai sambal, tapi kalau istri yang buat jadi spesial ya, Bang." Katanya tuh, "Ini ada catatan juga. Lihatlah suami Lesti Kejora ini, omongan dan sikap selalu sejalan, ngelesnya cukup waktu, belum go public, katanya setelah go public, semua omongannya sejalan dengan kelakuan, jadi apa yang masih diragukan dari lelaki gentle ini." Pasti yang gak ada yang diragukan ke lagi para sahabat ya kakak bilang memang the best banget Mudah-mudahan selalu menjadi imam yang baik dan selalu menjadi contoh yang baik untuk istri dan kita semua Dalam postingan tersebut juga banyak sekali komentar, banyak sekali respon yang diberikan dari para sahabat Leslar Iya nih dari akun Instagram Lisdiana Lin mengatakan tahu gitu gua jadi adek lu apa pada lar gue masakin telur ceplok tiap pagi katanya tuh masya Allah cute <gutu> <gutu> banget persahabat ya dan kita lihat juga. Komentar lain dari akun Instagram Zaskia ZHRR mengatakan, kok ada yang orang yang nggak suka Bilar apalagi sampai jelek-jelekin. Kalau gua mah jadi pengen berubah jadi pribadi yang lebih baik lagi minimal kayak lesti lah supaya dapat cowok yang kayak Bilar, amin. Mudah-mudahan saja bersahabat ya doa baik. Selalu kita panjatkan, selalu kita sampaikan untuk rumah tangga Lesti dan Rizky Bilal, mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu diberikan kemudahan Dan berikutnya juga, di sini ada punya spesial banget ya, masih wawancara kakak Bilal Ini ketika menemani Dede Lesti perawatan ya, sore tadi Masya Allah luar biasa, rajin banget ya perawatan setiap hari nih Mudah-mudahan tentunya selalu sehat Dedek Elasi dan Kakak Pilar, dan di sini persahabat ya. Kita tahu nih, jawaban dari OASAS ketika ditanya, "Pengen cepet-cepet punya anak enggak?" Ya, pastilah dengan cepet ngecep jawaban Kakak Pilar. Tentunya ingin secepatnya mendapatkan momongan, ya, kita juga enggak sabar menantikan Leslar Junior. Mudah-mudahan secepatnya Dedek dan Kakak Pilar sini diberikan, tentunya momongan, dan pasti akan lucu sekali persahabat Ya, tetap doakan yang terbaik. Berikutnya kita lihat juga ada unggah spesial banget ya. Ini diunggah di IGSnya Kak Rizky. Ini pengantin yang disumbawa persahabat yang mengundang dari Lesti kejuara of air. Di sini kita lihat juga ada sebuah pertanyaan persahabat ya kepada Kak Rizki Ceritain dong kak kenapa bisa undang Lesti. Katanya tuh di sini ada jawabannya. Di situ tertuliskan, "Gak tau ya, Allah udah berikan aku sesuatu kebahagiaan yang luar biasa karena segala harapan saya diwujudkan, apapun itu." termasuk dulu dedek lesti masih audisi suaranya bagus banget zaman saya sma di hati saya ya allah semoga kalau saya menikah nanti saya bisa datangkan dedek dan tanpa direncanakan ibunya persahabat ya tentu ibu dari pengantin tersebut adalah fans garis kerasnya leslar dan ibu saya khususnya sangat mendukung kehadiran dedek di hari bahagia saya masya allah tuh persahabat ya alhamdulillah Semakin banyak Tentunya yang sayang sama Didek Lesti Dan kakak Bilar terharu ya Mendengarnya Mudah-mudahan saja selalu bahagia Untuk kita semua yang selalu mendoakan yang terbaik Untuk Didek dan kakak Rizky Bilar Dan untuk ke kabar berikutnya juga Kita lihat di persahabat Ada postingan nih dari akun Leslar anuskorsi Persahabat ya disini meripas kembali unggah dari IGSnya kak Marlena Harima. Di situ terlihat tuh ada pintu masuk ya tertuliskan Lesti DA lagi tapi tentunya di Tokopedia ya masya allah. <gifat> di sini ada kejutan lewat caption yang tuliskan cute banget ya. Hus jangan ribut katanya titik lagi ujian di dalam katanya tuh. <gifat> Luar biasa memang sahabat ya, doakan selalu lancar dan tentunya mudah-mudahan ada cirukan dan kabar baik. Dari Lesti dan Rizky Biar malam hari ini tetap stay tune Dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan Informasi melalui terbaru terupdate Selanjutnya Ini dulu informasi di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar mengucapkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh